Baiklah para sahabat Leslar, dimanapun kalian berada untuk mengawali perjumpaan ini tadi pagi hari ini Tentunya kita keunjungan pertama persahabat ya kita lihat nih Siapa para fans yang sangat bahagia semalam nih melihat penampilan dari Idola kita Leskida dan Rizky Bilar Tapi bareng di acara konser Lida 2021 X S.Bismillah Cinta Yang mana Rizky Bilar dan Leskijara memberikan penampilan yang sungguh luar biasa persahabatnya yang mana tentunya dari penuh dramatis, penuh kekocakan dan penuh kemesraan, membuat para fans terpana dan tentunya bahagia banget melihatnya persahabat ya. mudah-mudahan kebahagiaan juga selalu diberikan kepada lesti dan akhi bilar. Bismillah, tentunya mudah-mudahan secepatnya idola kesayang kita melangsungkan acara pernikahan untuk berikutnya bersahabat ya, ini ada uh, momen spesial banget nih uh, ketika semalam ya ada sebuah unggahan dari Pak Yonatan bersahabat kita lihat aja di akun Instagram pribadinya Pak Yonatan mengunggah sebuah postingan uh, foto bersama idola kesenangan kita Lesti Milat dan ada personil dari Ungu Band, bersahabat ya wow ini ketika di backside Indonesia Ya, mereka kayaknya lagi ngobrol-ngobrol asik persahabat ya Wow tentunya Alhamdulillah Dedek Lesti nama Bilar dikelilingi oleh orang-orang hebat Yang bersahabat ya Makin ya. wow, bangga aja Nanti mudah-mudahan selalu diberikan kesuksesan terus buat Lesti dan Rizky Bilar dalam postingan tersebut juga tentunya Pak Yonatan disini memberikan sebuah kalimat caption ini para dikatakan ternyata kita semua mengubahin klik katanya ya Leti Kejora, Mr Enda, Onci dan Rizky Bilar wow. <laughs> nanti banyak sekali komentar nih para sahabat dari postingan tersebut ya ini dari akun Instagram Kurniasi Febi dan Sabta, para sahabat ya, mengatakan. Semoga ada kolaborasi lagi sama Dede Lesti. Amin. Ada juga nih komentar dari akun Instagram. Luki Fatiha, underscore sekolah 6, mengatakan OMG ada Lestar. Semoga ada project baru lagi. Amin. Tentunya itu doa dari para fans ya, yang mana selalu mendukung, selalu support buat hubungan Lesti dan Rizky gila. Nah eh, hubungan uh, Lesti dan Rizky Bilar ini uh, tidak mau berjauhan ya bersahabat ya Kita lihat aja di base aja mereka tentunya duduknya berduaan terus ya Aduh makin sosok banget nih hubungan mereka Mudah-mudahan secepatnya kita mendapatkan kabar baik dan kabar bahagia dari idola kita Ke kabar selanjutnya sahabat kita lihat juga sebuah unggahan spesial dari Rizky Bilar, ya Wah ini luar biasa banget nih kebanggaan kita ini Abang Bilal mengunggah sebuah postingan foto dan menuliskan sebuah kalimat caption yang luar biasa nih kepada kita semua Abang Bilal mengatakan disitu Teruntuk kalian yang sudah mensupport saya dan Lesti sampai sejauh ini Love, persabat yang dikasih emot tuh, kalian luar biasa Tiada balasan kebaikan, melainkan kebaikan pula Wow, persahabatnya. ya Tentunya Tentunya Rizky Bilar luar biasa banget ya persahabat ya kepada fans aja tentunya dia selalu ingat yang mana fans dari Leslar ini sungguh luar biasa banget juga yang selalu mensupport dan selalu mendukung persahabat ya ini adalah penyijup buat kita semua para fans ya tetap semangat tetap kompak dan tetap solid untuk tentunya selalu mendukung mensupport buat hubungan idola kesayangan kita Selain Rizky Billar yang mengunggah sebuah postingan bersahabat, ya di sini juga ada si cantik Lesti Kejora di situ mengunggah sebuah postingan foto terbarunya nih ketika di acara semalam. Persahabatnya kita lihat aja di akun pribadinya di Lesti mengunggah ketika di Lesti tentunya nyanyi bersahabat ya dengan memakai gaun yang super luar biasa indahnya banget bersahabat wow. Tentunya penampilan semalam spektakuler. Lesti kejuara fitwa ode popa persahabat ya yang ditunggu-tunggu akhirnya muncul tidak Lesti mengeluarkan suara emasnya nih yang buat kita merinding persahabat yang mendengarnya. Tapi yang tentunya kita semakin bangga juga nih para sahabat ya tidak Lesti sebuah kalimat caption yang luar biasa juga disitu dikatakan terlalu sibuk mengkritik orang. Sehingga lupa introspeksi diri sendiri. Wow, bersahabat ya, tuh caption yang luar biasa banget dituliskan oleh Dede. Last ini tentunya langsung ada jawaban dari calon suami nih. Rizky Milar masabat ya, disitu tentunya membalas dalam kolom komentar. Terlalu sibuk introspeksi diri sendiri sehingga lupa mengkritik orang. Wow, kebalikannya nih tentunya emang nih para sahabat ya hubungan Les dan Biski Bilar ini membuat kita bangga banget para sahabat ya saling mensupport, saling mendukung, dan saling mengisi satu sama lain persahabatnya inilah yang membuat kita semakin bangga kepada hubungan mereka. mudah-mudahan secepatnya kita mendapatkan kabar bahagia dan kabar baik dari idola kesayangan kita. tentunya misalnya di komentar yang lain juga nih para sahabat, dari para fans ya nih dari aku Instagram Leslar underscore History itu mengatakan gak pengen banyak ngomong cuma pengen bilang semangat Kakak Dede We Love You So Much Wow berselah kami ada di sini yang selalu mensupport kalian kalian harus kuat biar kami juga lebih kuat kita semua bakal melewatinya bersama-sama inilah respon yang sangat positif banget dari fansnya yang selalu mensupport gak ada habis habisnya nih, untuk hubungan Lesti dan Rizky Bilar kekabar selanjutnya para sahabat, ya setelah dari acara konser Lida X Bismillah Cinta Rizky Billar tentunya langsung ke ANTV untuk syuting atau live Facebooker para sahabat ya kita lihat nih tuh ini tentunya momen kocak juga nih para sahabat dari Rizky Bilar Di situ Rizky Billar adegannya menjadi ayam nih para sahabat ya bersama V Ya Yaduh ini ada-ada aja para sahabat ya Rizky Bilar membuat kita ketawa habis nih Yang mana Rizky Bilar memperagakan ayam tapi suaranya kayak hewan maunya para sahabat ya Ini tentunya membuat tawa semua orang nih Koko Ruben aja sampai nggak tahan nih melihat kelakuan dari abang Rizky Bilar para sahabat ya Kita selalu support untuk karya-karya dari dalam kita Selalu mendukung Selalu mendoakan Buat hubungan Lesti dan Rizky Bilar Kabar berikutnya para sahabat ini ada kabar bahagia banget Buat kita semua para fans ya Ketika di backstage dan TV Kita lihat aja nih ya Tuh, Ada Rizky Bilar Kita sini Salvox sama tas hitam para sahabat ya Ini tas hitam Dior Itu kan uh, tas milik Lesti, para sahabat ya Apa mungkin Tentunya Abang Rizky Bilar ditemani oleh LSD lagi persahabat ya makin penasaran dan makin bahagia banget kalau misalkan benar Jadi Lesti temani Rizky Bilar apa sahabat ya di sini kita lihat ada sebuah kalimat caption dituliskan Oleh Irnawati Anggalu 16 dikatakan kayaknya ditemenin ya Apakah kalian lihat sesuatu punya bunda utuh coba tepat tuh katanya ya tentunya banyak sekali yang nebak ada tas Dior hitam katanya para sahabat ya yang mana tentunya tas itu adalah milik Dede Leslie Vicora. Wow. Tentunya sudah fix para sahabat bahwa Abang Bilar ditemani oleh Dede Leslie Vicora pagi hari ini para sahabat. Ya kita doakan saja mudah-mudahan kita mendapatkan hidup hạnhi tapi bahagia dari idola kesayangan kita. Video informasi di pagi hari ini para sahabat, bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar, bermanfaatkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.